Narkan getaran cinta di waktu senja, berbalas buah pikiran, membatas waktu, genggam tangan. Durga Nar mekar menyusuri berumar, getaran cinta, menyusuri getaran cinta.